Simpan masa demi masa Tamu datuk terlupa Saat kau masih di sisi Hingga saat kau dengannya Kadang ku menangis Tetaplah diriku di sini seperti yang dulu Kutemui kau pun kembali Bersama aku lagi Aku pun mengerti Satu yang tak bisa lepas Percayalah Hanya kau yang mampu Mencuri hatiku Aku tak mengerti Oh satu yang tak bisa lepas bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali, bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tadi saya lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu hatiku aku pun tak mengerti Oh satu yang tak bisa lepas bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan tak bisa lepas percayalah hanya kau yang mampu mencuri hatiku aku pun tak mengerti Oh satu yang tak bisa lepas bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan sendiri.